oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Reza Adiluhung oke okay. guys pernah nggak ngalamin kita mau jalan-jalan pakai -jalan Vespa sekalian mau bikin konten ternyata ban Vespanya bocor aduh dan bayangkan guys kita kalau harus nuntun Vespa ini ke tukang tambal ban beratnya luar biasa Nggak bocor aja berat apalagi dalam kondisi bocor didorong Nah dari itu ya akhirnya sekalian aja deh kita bikin konten cara melepas ban Vespa secara kita lakukan sendiri di rumah. Oke okay. tolong jangan lupa bagi yang belum subscribe uh, tolong subscribe kemudian like share dan komen juga ya untuk uh, perkembangan channel youtube Reza di Luhung. Oke okay, terima kasih kita ikuti ya melepas ban vespa secara mandiri. Check it out. Begitu, sekarang kita bongkar ban yang bocor. Ini kita bongkar dulu, terus nanti kita pergi ke tambalan. Oke, yuk ikutin saya, Reza Dilgo utama yang harus kita siapkan tongkrak, ya, kita harus siap tongkrak. Atau kalau misalkan nggak pakai tongkrak, nggak punya bisa kita ini apa miringkan vespanya, dibaringkan gitu cuma. Kebetulan misalnya ada tongkrak, kebetulan nggak ada tongkrak aja. Oke, ikutin terus ya. Pertama kita harus tongkat dulu Vespa Jambon... adanya bisa batu bisa bata atau apalah yang kalian punya ya nah kan kita bisa masukin ini beratnya Tadi kan enggak ya? Nah, ini udah terangkat kalian klik praktis pakai bongkar bagian perat ini sekarang kita tinggal bahas lepasin ojolnya dulu disiapin kunci shock kunci shock biasanya dan ini pakai ukuran uh, 13 Oh. juga palo nih, kadang, kadang bermanfaat. Biji shock tiga belas. sampai hilang nih, ya. kau okay. Penting ini guys kunci sok jadi kita harus punya lah kalau anak fresh baru. Apa ya ada 4 ada empat kunci ada empat baut ya. oke ini yang keempat ya oke kalau udah lepas ini kita lepas, kita lepas banyak kita uh. lepas untuk E assim... E ini sekarang kita tinggal mau ganti pakai apa ban serep ini atau kita ke tambal ban jadi kalau saya ini harus kalian saya cek di tambal ban jadi jadi tambal dulu oke nanti kita lanjut setelah selesai tambal banyak okay. Nah, ini sekarang kita lagi di tukang tambal ban. Kita tambal dulu banyak yang dari kita bongkar. Om sama Om. Jayang. Hah? Woi, sana nama yang ngegege. Caieng. Om Jayang, tolong ditambalin ya Om. Masih kok apa ya om? Ini koblak. ban. Bawa... Jero-jerone. Oh, ya bocore ya neneng ora bocor. Padahal sidok, tapi tak pompa bisa sedal tok wis kempes uh, tuntun dadak bongkar ya. Vespa um. ora bocor ah, maning bocor bisa kaya dorong kebo. Ya akhirnya ampun orang lah, orang tak dorong lah Suka milih bongkar Bagaimana keseranya naiknya? Oh uh Iya -huh. suka milih bongkar daripada dorong Selesai pirang menit om, 5 menit. eh, 5. 5 menit, oke, kita tunggu ya, selesai dipres. sayang, oke, okay. atur um, oke, okay, so, so, so, so. Oke okay guys, tadi kita sudah uh, ketukang nambal ban untuk nambal ban ini. Sekarang saatnya kita memasang ban ketsp. Okay. Jadi sisi yang ada ventilnya ini, ini di sebelah, di sebelah tangga yang bagasi ya kemudian kita siapkan kunci 13 besok 13 Dan juga ini robotnya oke saya lanjut eh lumayan dari sini ya oh. aku udah Lagi oke okay. terus sampai passing sama si bang Terima selamat so ya, ya, ini de uh nada -huh. Oke, okay. ah, harus pastikan kencang. Ya. Pastikan kencang sampai ada yang mendor kalau udah kencang kan pasti enggak harus kencangnya. Tuh tadi kan saya bilang kalau bisa apa kita siapin jangan lupa ya guys subscribe komen dan like Terus pastikan benar-benar kencang ya, jangan sampai kan kita lagi di jalan bannya lepas Tidak, yes. guys. kita lakukan seng ya răng này nó sần sùi nhau cilok ya? ya? nah, ini kita loncengin dulu. Selesai. Oke. Okay. Uh. Selesai guys. Alhamdulillah, Selesai sudah. Kita dari tadi melepas ban, terus ke tukang tambal ban, sampai akhirnya kita pasang kembali. Oke. Okay. Alhamdulillah selesai. Terima kasih sudah mengikuti apa proses, aduh proses pelepasan ban ini. Tolong yang belum subscribe tolong subscribe, like, share dan komen ya teman-teman semuanya. Semoga konten ini bermanfaat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip asih